air tidak kena air tidak kena sejarah sasaran baru Nah ada sasaran baru langsung saja saya tembak air tidak kena air tidak kena air Nah, ada sasaran baru. Ayo, tidak kena.